saya melihat daripada kacamata seorang pengamal hartanah jadi mungkin apa yang saya cakap tu tidak perfect always check dengan orang yang lebih lebih arif dengan perkara ini tapi saya ingin memberitahu apa yang saya faham supaya semua rakan niaga kat sini boleh relate kenapa OPR naik dan turun dan bagaimana adakah OPR naik dan menurun tu akan menyebabkan kita punya jualan tu meningkat atau menurun Ah ini kita nak tengok eh. Okay, uh, apa tu OPR? OPR ialah overnight policy rate. Okay, OPR adalah overnight policy rate. Ah, uh, policy rate ni adalah di setkan oleh siapa? Di setkan oleh bank negara. Ini adalah kadar pinjaman antara satu bank dengan bank yang lain. Contohnya bank ABC dengan bank BDR. Jadi ada ketikanya bila pinjaman tu kita bila kita buat pinjaman kita buat pinjaman pada semua bank tu lah. Jadi bank menggunakan dana ataupun wang daripada pinjaman tu datang dari mana-mana. Satu ialah datang daripada simpanan yang dibuat oleh pencera apa tu dia punya apa tu depositor kan. Contohnya bila you, duak, you pergi buat simpanan ataupun you bayar duit fixed deposit dan sebagainya. Jadi wang tu digunakan untuk melaburah salah satunya pelaburan yang dikuat ilahatanah katanya kan, untuk, untuk pinjaman perumahan. Jadi bila a uh, bila kalau sekiranya bank bank tu dia kekurangan dana apa yang dia buat dia pinjam dengan bank yang lain jadi berapakah kadar antara satu bank dengan bank yang lain ini, a uh, bank negara yang tentukan. eh bank negara tentukan a uh, berapa banyak berapa banyak ke kadar yang untuk pinjaman tersebut jadi ni dia panggil opr eh overnight, uh, overnight policy rate eh overnight policy rate okey So, tak kisah tak kesiha kalau tak tahu nama. Yang penting kita faham. Eh? So, okey. Bila dia tak cukup duit, jadi dia pinjam antara satu sama lain. Jadi OPR ni basically digunakan. Aa, OPR ni digunakan untuk menentukan, untuk membuatkan kita punya ekonomi ini apa tu meningkat dalam keadaan sihat. Okey. Eh? So contohnya kita bayangkan. Katakan kalau kita aa, kita pergi daripada Johor Baru pergi Kuala Lumpur, kan? Johor Baru pergi Kuala Lumpur, aa, saya bayangkan kita bayangkan macam ni, eh? kita pergi Johor Baru kita ke Kuala Lumpur kita naik kereta, kita tekan minyak kereta tu daripada highway tu kita tekan 200 je apa berlaku pada kereta, tu kan? satu ialah engine boleh terbakar kan, cepat panas kan, engine boleh panas, nombor kedua keselamatan boleh berlaku you ada collision dan sebagainya. Jadi uh, OPR ni dia macam kita tekan minyak. Uh, jadi katakan kalau sekiranya terlalu laju maka uh, apa tu dia beratkan sikit OPR ni jadi dia naikkan OPR. Ni. Jadi bila dia naikkan OPR tu kelajuan ekonomi uh, apa apa uh, kelajuan tu akan menurun. Uh, jadi bila bila uh, apa tu dia macam macam uh, macam tu uh, naik atas minyak ah maksudnya tidak tak tekan minyak lebihlah tapi kalau sekiranya uh, ekonomi itu a uh, slow kan jadi apa dia buat dia turunkan OPR eh dia turunkan OPR supaya uh, orang lebih banyak apa tu uh, boleh lebih lebih laju macam mana mekanisme itu berlaku uh, yang ini ditentukan oleh orang uh, bank negara ni uh, bank negara ni sini takkan go to eh satu-satu eh jadi kalau sekiranya dia naikkan OPR dia akan menyebabkan ekonomi itu kalau sekiranya terlalu laju menjadi perlahan perlahan sikit kalau sekiranya ekonomi terlalu slow maka dia akan turunkan oghr contohnya masa masa PKP iaitu kan ekonomi slow jadi apa dia buat APR diturun-turun berkali-kali ber ber kan? sebab nak meningkatkan aa, apa tu ekonomi disebabkan oleh apa yang berlaku masa aa, masa aa, apa tu masa Uh, masa PKP tu lah eh? sebabkan uh, uh, ekonomi tak bergerak semua orang tu rumah and uh, tidak boleh uh, bisnes tak boleh jalan dengan lancar jadi kita mengalami kerugian kerajaan nak meningkatkan balik dia punya ekonomi, dia turun OPR, eh? bank selalu juga dia decide berapa banyak interest ah daripada OPR tu, yang asas OPR tu, dia akan tambah lagi keuntungan dia ha, berapa dia decide nak untung Ha, jadi di sebab tu bila kita pergi dekat i money example kita boleh nampak secara transparent berapakah keuntungan yang bank ambil eh nanti kita akan pergi sekejap lagi okey so apa berlaku kalau sekiranya interest rate rendah okey ini dia bergantung dia macam berkait-kait tau okey eh? bila kalau katakan OPR rendah bila OPR rendah jadi apa yang berlaku ialah orang mampu untuk nak beli rumah orang mampu untuk nak beli kereta. Orang orang akan beli eh uh, ah benar dengan cita macam eh sekarang uh, apa tu uh, interest tengah rendah, jom beli rumah. Kau bersukan waktu-waktu terbaik untuk beli rumah. Betul tak? Jadi orang berpusu-pusu beli rumah. Sama juga beli kereta. Jadi apa yang berlaku bila berlaku macam tu ialah bila uh, orang uh, orang uh, apa tu bila uh, rakyat uh, apa tu bertindak untuk membeli rumah banyak maka apa yang berlaku ialah demand akan naik bila permintaan meningkat maka supply kan bila permintaan meningkat supply akan mengikut juga sebab hujung-hujung ialah pemaju nak kan keuntungan pembbuat kereta nak buat untung jadi bila kita ada tengok banyak demand dia akan dia akan buat banyak dia akan buat banyak banyak apa tu lebih banyak uh, kereta lebih banyak rumah betul tak ha, jadi bila berlaku banyak supply sama juga ekonomi dia bukan berada dekat uh, kereta uh, ataupun rumah tapi berada dekat bahan jadi bila uh, bila rumah permintaan naik harga rumah akan jadi naik juga sebab apa bahan-bahan akan naik sebab bila demand tinggi supply tak cukup jadi eh uh, manufacturer dia dia tengok bila banyak demand dia akan tambahkan ha? ada dia punya pressure untuk menaikkan menaikkan harga. Jadi kecuali barang-barang yang telah kerajaan tetapkan contohnya macam gandum, beras itu memang kerajaan tetapkan. Sebab apa? Kalau ada kenaikan pun kerajaan akan tanggung, kerajaan akan subsidi. Ha? jadi sebab tu uh, uh, sebab tu uh, harga beras tak berubah uh, kan? Atau pun harga tepung tak berubah, harga gula tak berubah sebab kalau sekiranya ada penambahan atau penurunan kerajaan akan bayar subsidi ingat kerajaan bayar subsidi pun bukan bukan duit tu apa tu aa, dia cop-cop berhati-hati dia datang daripada tax kan aa, jadi dia berkait eh. kat situ kita kita tengok kemudian eh. aa, okay jadi bila bila berlaku bila berlaku ni Aa, bila berlaku aa, supply tinggi dan harga barang naik, and apa tu dan apa tu, aa, orang akan bawa keluar. Aa, lagi satu, orang bila orang nak belanja, orang bawa keluar daripada duit daripada saving, eh, sebab dia nak dan dia nak apa tu aa, aa, dapatkan income yang lebih tinggi daripada saving, and then aa, dia akan keluarkan duit daripada bank, dia pergi dekat higher interest rate, contohnya dekat ah uh, fun dan sebagainya eh. contohnya ah uh, uh, macam party bank tu mutual uh. fund dan sebagainya uh, and beli rumah dan sebagainya jadi ini akan menyebabkan kan menyebabkan lebih banyak diman, uh, orang lebih apa tu uh, supplier uh, simen akan lebih banyak memerlukan wang jadi uh, untuk untuk nak membina ataupun nak membuat kilang semen baru ataupun nak meningkatkan dia punya meningkatkan dia punya uh, productivity jadi dia akan buat overtime jadi dia punya cost pun akan bertambah bila overtime berlaku uh, union pun akan minta gaji lebih uh, nampak tak dia punya kait dia kalau dulunya dar daripada apa tu uh, dulu uh, syarikat kilang cuma uh, mungkin 8 jam sekarang dia dah buat double shift and lepas tu harga elektrik pun naik Perset dak. Elektrik sebab dia kilang dia bergantung kepada uh, dia, bukan, dia tak panggil kuota dia ada panggil apa rate kan. Uh, rate dia tu ber, ber, bila, bila sama macam rumah kita bila kita banyak guna maka dia akan lagi mahal. And then bila rate naik a uh, uh, penggunaan naik dan elektrik pun naik memuluhkan uh, apa tu memuluhkan uh, akol sebab arang batu dekat uh, dekat elektrik dekat Malaysia ni lebih pakai arang batu. Kan, lebih banyak import dan maka semua barang-barang ini yang berlaku, tahu tak? Apa berlaku ialah semua barang-barang jadi mahal. Semua barang-barang jadi mahal. Sebab apa? Bila pekerja punya gaji naik, orang yang jual goti canai pun dia kena bayar gaji lebih dan dia kena bayar dia kena jual goti canai ini dengan lebih mahal. Ah itu dia panggil inflasi. Kalau sekiranya tidak terkawal maka ialah harga barang semua akan naik sangat apa kata mendadak sangat mendadak menyebabkan aa, inflasi ini menyebabkan kita punya aa, duit kita kuasa duit kita semakin mengurang semakin mengurang kalau dulu 1 kita boleh beli nasi lemak sekarang akan datang mungkin 70 sen tak boleh beli aa, apa 1 ringgit dah tak boleh beli lagi dah kena beli RM1, 50 sen betul tak ha, itu nama dia inflation Ha, jadi apa yang kerajaan kena pastikan je lah, inflasi itu okey, inflasi itu uh, ada tetapi dia tidak, orang kata sampai tak boleh dikawal. Ha, tahap mana yang sampai tak boleh dikawal tu bergantung kepada bank negara dan bergantung juga kepada politik. Ha, <laughs> ha, ini kat sini yang kadang-kadang kita kena faham. Ha, saya minta maaf saya cakap ini kelas bukan kelas nak nak memburukkan mana-mana kerajaan ke apa sebab yang ini ialah memang apa-apa yang berlaku di mana-mana dunia pun eh di Amerika dan sebagainya pun sama juga Eh bila sesuatu bila kata kalam bank negara perlu menaikkan katakan bulan satu sepatutnya dia naik tu lah apa berlaku kalau dia naik ialah bila dia naik ialah of course orang akan kemampuan orang untuk untuk nak bayar duit akan apa tu kita cerita balik pasal naik So, yang kurang dah faham eh? So bila bila OPR mengurang, menyebabkan inflasi tinggi, harga barang akan naik. Okay? So bila harga barang akan naik, kerajaan akan aa, macam mana? Kerajaan nak tahu sama ada inflasi itu tinggi atau tidak. Kerajaan dia ada 200 barangan asas yang dia monitor setiap penggal. Ada penggal dia. Eh? Setiap ada penggal dia dia, dia monitor setiap kali ya. Eh? Bila dia monitor, monitor, monitor, dia akan cakap, okay sekarang inflasi naik. So naik naik naik, maka bila inflation naik apa dia buat? OPR dia akan naikkan. Bila OPR naikkan jelah harga rumah orang dah kurang mampu untuk bayar bulan-bulan, betul tak? Kalau dulu bayar 800 mampu beli rumah. Kan, 800 je bayar. Sekarang bila OPR naik dia dah kena bayar 1000. Jadi orang tengok pun oh tak apalah aku tak payah bayar, dulu, lah. aku tak payah beli rumah dululah. Ah jadi bila tak, bila berlaku macam tu demand akan menurun. Jadi bila demand akan menurun, penggunaan uh, uh, apa tu manpower pun menurun, penggunaan bahan pun menurun, okey? Bila semua barang menurun, uh, bahan uh, supply menurun, eh, demand menurun, supply pun akan turun. Jadi kat situ uh, ekonomi akan uh, dipelahkankan. Eh. Kalau dulu kita naik kereta laju 200. Kan? boleh berlaku langgar-langgar apa, jadi untuk mengelakkan berlaku macam tu enjin panas dan berlanggar dengan, berlanggar dengan inflasi yang teruk eh? apa tu ataupun apa yang berlaku dekat Zimbabwe tu kan aa, sebab mata wang tu tak boleh dikawal bila duit dah tak mampu, bila apa? bila circulation duit tu menjadi kurang contohnya kalau duit satu ringgit dah jadi lima kosen kerajaan nak tak nak terpaksa print duit baru ah itu berlaku keadaan apa itu sebab tu yang berlaku kat Zimbabwe itu sampai dia ada mata wang sampai satu bilion 100 bilion betul lah sebab dia punya duit dan langsung dah tak laku so bila bila OPR menaik OPR naik maka aa, apa tu aa, ekonomi akan jadi lembab sikit jadi kurang panas aa, jadi kat situ dia punya kadar dia dia akan naik turun naik turun naik turun pam dia tak boleh naik aje sampai satu ketika kalau dia sikit sampai ke satu ketika Bila dia jadi panas dia akan turun bubble meletup ha, sebab tu dia panggil ada perkataan bubble tu eh, kalau siapa tengok cerita The Big Shot ha, 2008 masa mana Amerika dia nak kawal benda ni ekonomi ni jadi dia make sure that dia punya apa tu dia punya rate dia rendah bila sampai ketika push meletup habis rumah yang dulunya 100,000 1 juta jadi 500,000 je Ha, jadi benda-benda macam tu kerajaan akan bank negara akan buat eh. jadi dia akan dia akan obviously dia akan menentukanlah keadaan perlu menaik atau tidak tapi kemudian yang menentukannya saya rasa terlibat dengan politik juga eh. siapa yang tak kisahlah siapa pun yang memerintah dia akan menentukan sama ada rakyat dia mampu atau tidak ha, jadi ekonomi dan politik dia walaupun berpisah kadang-kadang dia kena duduk dekat dekat tengah-tengah, eh, untuk menunjukkan. Okay, so kita sambung balik. Eh. So bila kita naikkan OPR, ini akan slowkan kan ekonomi, eh, dan, dan lepas tu uh, mata wang kita pun tidak akan menurun dengan cepat. Eh, sebab inflasi boleh menyebabkan kalau kita kita naikkan harga uh, bila uh, bila kita apa tu turun ke OPR sangat-sangat, dulu yang beli susu pakai berapa ringgit, dulu saya ingat susu RM4 je sekarang dah jadi RM6.5 betul tak ah itu contohnya eh susu siapa beli susu susu susu yang fresh tu kan ah sama kalau anak punya pampers ah so you you guys tahu lah siapa yang ada 4 5 orang anak ah tahu lah masa anak dia yang pertama berapa pampers kan sekarang pampers berapa ha, so Bila increase harga meningkat ini yang dipanggil inflasi, inflasi inflasi tu memang normal, tapi kalau sekiranya terlalu teruk inflasi itu maka kita akan mengalami apa tu kemelesetan eh. Kemelesetan kemelesetan duit kita akan duit kita yang kita ada satu ringgit yang kita kerja tu, kita kerja kita kerja 1 ringgit tapi duit 1 ringgit itu tidak cukup untuk nak membayar nilai nilai barangan yang ada kat luar itu injection yang besar jadi bila OPR naik bank akan register interest rate lebih tinggi maka nak nak nak buat pinjaman pun lebih tinggi eh jadi kadar loan pun akan tinggi orang akan kurang bayar kurang buat loan and then lepas tu jadi menyebabkan mengurangkan inflation turun jadi kalau sekiranya orang naik oh bank tak naikkan OPR jangan happy dulu <laughs> okey sebab mungkin Mungkin orang kata kita rasa efek dia pada pada pembayaran duit rumah kita betul tak? Pembayaran duit kereta tak tak berubah sebab duit ni memang duit kereta memang fixed. Fixed dah fix dah. Tapi kalau rumah dia apa tu dia variable, maka mungkin disebabkan kita rasa kita bayar rumah tu apa sikit. Tapi in actual fact cost yang terlibat bukan kos yang terlibat dekat benda-benda lain contohnya minyak contohnya aa, makanan ubat-ubatan lebih mahal daripada penggihatan kita bayar bulan-bulan faham tak ha, jadi bila inflation turun maka banyak kalau inflation turun sangat turun sangat pun tak bagus sebab ekonomi kena menjana dengan sihat ha, itu selalu kita dengar dekat radio ataupun dekat TV Ekonomi perlu dijana dengan sehat. Memang ada inflation, ada naik dan turun. OPR tu basically macam dia punya accelerator punya ekselerator punya uh, punya kredit. Kalau sekiranya terlaju sangat, eh kendor kan sekiranya tentulah. Eh. So kalau sekiranya kita tahu apa tu OPR, jadi kita boleh decide sama ada kita nak beli atau tidak, nak invest atau tidak ada ketikanya lebih bagus kita simpan duit dekat dalam bank sebagai fixed deposit ataupun bank uh, Amanah Saham Nasional ataupun uh, uh, tabung haji dan ada ketika lebih bagus kita keluarkan duit tu kita masuk dekat uh, fund-fund lain yang mungkin memberi pulangan yang lebih tinggi uh, jadi kat situ saya bukan orangnya ayu uh, kena tanya orang yang ada uh, apa tu ada kelayakan eh? orang yang dah lulus dengan exam pasal sebagainya. So, sebab tu kita kena belajar pasal OPR ni dan kita kena belajar kita tanya dengan orang yang arif jadi next je lah kita tunduk ini datang daripada dari negara kalau OPR naik, borrow, borrowing akan jadi lebih mahal nak pinjam duit lebih mahal, rate akan naik orang akan spend less, orang akan belanja lebih kurang reduce the excess demand maka price pressure pun akan kurang over time. Overtime maksudnya lama-lama pressure price pressure akan menurun. Jadi maksudnya harga tak naik. Harga tetap naik Eh tak ada ketikanya harga turun. Harga turun ni bila orang dah tak pakai lagi. Contohnya macam kamera kodak. Hmm, siapa ada kamera kodak? Ha, siapa ada kamera kodak? Sekarang Kalau dulu mungkin apa tu dulu beli satu kod kamera kodak tu 100 ringgit kalau tengok kat eBay pun masih lagi 100 ringgit sebab orang dah tak nak dah kan. jadi memang harga dia tak naik lah, eh. Ah okay, so ini adalah kadar OPR semasa daripada dulu masa 2009 masih kita tengah tengah ekonomi bagus kan naik dan masa 2020 ketika kita kena 2019 sorry masa kita kena a uh, a uh, bila kita kena apa dia panggil a a GDP apa nama <tuh> yang tak boleh kurang rumah tu diturunkan turunkan turunkan turunkan sampai ketika 2022 ekonomi bertambah apa tu okay, ekonomi uh, dia nak dah, dah teruk dah dia nak naik-naikkan dia nak janakan dia naikkan okey so saya diberitahu awal tahun ni mungkin akan naik lagi dua kali bulan satu sepatutnya naik lagi sekali, tapi uh, uh, kita diberitahu tidak akan kekal, akan kekal kan? ha, jadi kita kena tanya Menteri Ekonomi kita lah kan? kenapa dia kekal karena walaupun urutur bank dah cakap akan naik bulan satu itu semua bukan kita yang tentukan. Okay, so uh, okay sekarang kita tengok uh, rumahnya, uh, okay. Kalau kita tengok sekarang ni bila OPR naik apakah prestasi apakah yang berlaku dengan dengan harga rumah so okay. so agust daripada bulan Mac 2022 kan OPR menaik kan so kita tengok kalau kita tengok daripada apa yang kita belajar dia akan harga rumah akan menurun ha, jadi kita tengok kat sini dia start daripada quarter 2 2022 dia turun okey eh masa masa ketika daripada 2017 dia menaik mendadak kita tengok 2019 eh, masa ketika ah ni masa PKP ni dia mendatar dia tak menaik lagi kan kalau kita saya kalau saya boleh draw kalau saya boleh draw sini ke sini dia menaik kan apa mana ha, sampai sini dia menaik betul tak lepas tu kat sini ke sini dia menurun eh kalau menurun dia maksudnya dia punya rate dia tak tinggi sangat betul so sekarang ni daripada 2021 ah dia menaik balik kan ah tapi bila dia OPR dia naikkan maka dia menurun ha, jangan jangan mengeluh sebab apa benda ni dia Benda ni dia apa tu ang um, um, kata is a uh, normal eh? kalau sekiranya kerajaan tidak tak do something about it macam saya kata inflasi menaik maka harga rumah akan melambung tinggi jadi orang pun tak mampu nak beli sebab tu kita tengoklah macam saya punya start, time dulu beli harga rumah 120000 200000 harga rumah kos rendah kosenda 30000 sekarang mana dapat lagi kan ha, Sekarang harga rumah kos rendah pun nak up, up to RM300,000 dekat KL Dulu saya ingat makcik saya beli RM30,000 RM30,000 kan? harga sepiji rumah Rumah dekat bandar penawar ni start RM30,000 Sekarang harga dia dah RM400,000 pun ada Ada orang nak jual sampai RM15,000,000 Kepala otak yang orang cakap kan Gila pahabinya mahal Ooh, ha, Macam tu lah kan ha, So So uh, benda akan tetap akan naik tapi uh, jadi sebab tu penting bagi kita untuk nak menentukan line apa yang kita nak buat kat mana satu yang boleh bagi you income yang selari dengan kenaikan harga rumah Sebab, beritahu saya Asian Hatanah betul lah, ha, sebab tu kita berada dekat line yang betul, betul tak? Sebab memang dia akan naik dan turun dia, memang kena dengan kita tak payah nak tunggu lagi eh kita buat hati -hati -hati, confirm kita akan, duit gaji kita akan naik betul tak? tak payah nak jack boss, tak perlu cakap cakap dengan saya Encik Rashid, Rashid, saya punya boleh tak naik you you maintain you, buat insya Allah okay? so soalan yang kedua, adakah perlu orang untuk tak nak beli rumah kalau sekiranya OPR naik ha, itu yang yang kita perlu perhatikan. so Ini cara dia ialah macam ni. Kalau sekiranya kos untuk memiliki rumah tersebut dengan OPR yang tinggi kan? sekiranya kos memiliki rumah tersebut dengan OPR yang tinggi akan lebih lebih, lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah maka tak payah beli rumah. So Contohnya kita tengok kat sini. Eh. Ini dalam keadaan OPR yang turun OPR turun, tapi harga rumah tetap naik, nampak tak? Nampak tak? Ha? So, bila OPR menaik, harga rumah pun naik. Dengar kata lain, uh, kenaikan harga rumah always lebih tinggi daripada kos OPR naik turun. Jadi, cakap dengan owner macam tu. Kata dengan dia, Encik, okay, mari kita check lah. Eh. So, saya tak buat lagi kat sini. So, kita cakap sejuk so kita ambil contoh ni ya eh. katakan 500000 empat sekarang harga dia berapa sebelum ni berapa 2. 2.3 kan 0.4 betul kan eh period 35 tahun kita kele so dia punya yeah. interest dia ialah 215 eh. itu interest dia okey 215 so kalau dia naik Kata Katakanlah 2.7 215 tadi kan? 251 So maksudnya dia punya kenaikan berapa banyak? Kan orang selalu kata Malaysia agar rumah mahal mahal mahal betul Ah, So average growth dia ialah 4.7% Nampak tak? Ini average dia 4.7% kita masukkan kat sini 4.7% klik jadi 2.5 juta dalam masa 35 tahun tapi dia rugi interest berapa persen? 50 ribu saja nampak tak Anis, Mira, Juliana, Aida nampak tak? Masuk dengan kata lain walaupun OPR naik dan turun kalau sekiranya dia bertindak awal kalau dia nak tunggu 35 tahun baru ya nak beri kan 35 tahun dia rugi Baik dia beli sekarang Sebab bila dia beli sekarang Harga rumah tu Akan jadi RM2.5 juta RM35 tahun sekarang Tapi dia punya kerugian dia Cuma Kerugian dia bergantung kalau kita tengok sini Kerugian dia cuma RM50 ribu.